Serta klik tombol notifikasinya para tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah persahabat-sahabat di manapun kalian berada untuk di perjumpaan kita pada siang hari ini ada sebuah kabar spesial untuk kita semua persahabat ya dari bang Ricardo Sinaga ini sebelumnya diwawancara uh, di Indosiar persahabat yang tepatnya di Hopkins yang mana bang Ricardo ini menyampaikan persahabat ketika menjenguk BBL L kakak Rizky Pilar tentunya wajahnya sangat senang bahagia dan sumringah banget persahabat ya ternyata sumringahnya itu luar biasa banget beda dengan sumringah saat mau menikah dan saat syuting persahabat ya wow ini sih luar biasa kebahagiaan banget untuk kita semua kebahagiaan dari kakak reski bilari yang tidak terukur persahabat ya saat kehadiran bbl ini yang disampaikan oleh bang ricardo coba kita lihat ke berikutnya yang diunggah oleh akun hip 500 Perhatikan persahabat, tiada sebuah unggahan postingan Postingan di Rizky Pilar, ini kabar dari Bang Ricardo Bang Ricardo menyampaikan soal perubahan Rizky Pilar setelah menjadi ayah Kalau ngelihat dari ekspresi wajahnya, ini beda dengan senang syuting atau senang nikah Ini lebih dari itu jadi dari situ bisa gua nilai dia pasti banggalah menjadi seorang ayah Seneng banget pasti sekarang kata Bang Ricardo Sinaga Ada sebuah kalimat kesan juga yang dituliskan di postingan ini Ditemui rekan media beberapa waktu lalu ex manajer Rizky Bilar Ricardo Sinaga mengungkap bagaimana kondisi Lesti dan mantan kliennya setelah dikaruniai anak pertama Lestinya sekarang lagi recovery, lagi recovery Makanya juga kemarin banyak saya lihat Kalau bilarnya sendiri happy banget dia Keluarganya juga happy banget Ujar dodok seperti dilansir industri ya. Di masingan ini juga tentu banyak komentar tanggapan yang tentunya luar biasa dari fans sejati Leslar. yakni ini dari akun Instagram Nung4258 mengatakan di kolom komentar Semoga menjadi keluarga yang sakinah warohmah dan bebinya Kelak menjadi anak yang soleh Dan kebanggaan keluarga Amin Ada juga komentar lain diberikan dari akun Tiwi.tiwi14 TV Kita juga bahagia kok bang Dodo Bahagia banget malah tuh Masya Allah banget ya Kebahagiaan juga Terus dirasakan oleh para fans Sejati Leslar yang mana tentunya bersyukur Alhamdulillah kehadiran BBL Membuat kita semakin bahagia Ada juga komentar lain Diberikan dari akun email 7319 Selamat ya buat Bilar Sekarang sudah menjadi seorang ayah Dari BBL Yang pasti BBL nanti bangga Punya orang tua seperti kalian Ini Masya Allah banget ya Mudah-mudahan selalu banyak doa Dukungan support dari orang-orang baik yang tulus Mencintai Lesti dan Rizky Bilar Keunggah hal selanjutnya ada kabar bahagia yang kita dapatkan Persahabati ya, Alhamdulillah Akhirnya Lesti dan Rizky Bilar menjadi pemenang pasangan paling ngetrans Di ajang Indotv World 2021 Wow Indotv Trends World 2021 Lesti dan Rizky Bilar menjadi winner, pemenang pasangan palingan transfer sahabat ya Masya Allah banget, sungguh bahagia pastinya kita rasakan Alhamdulillah kekompakan kita semakin solid Walaupun tentunya uh, banyak sekali pasangan kapal-kapal baru Alhamdulillah idola kesayangan Lesti Rizky Bilar masih menjadi nomor satu ini selisihnya dikit banget persahabatnya dengan pasangan Fuji dan Torik, persahabatnya pasangan kapal terbaru. Tentunya hasil voting ini membahagiakan banget, Alhamdulillah membuktikan kebar kekompakan dari Leslar Lovers. Info ini kita dapatkan juga dari akun Leslar anuskersik Perhatikan juga di kalimat ketsen yang dituliskan, Alhamdulillah masih jadi pasangan paling ngetrends menurut versi Indot TV Trends. Makasih yang udah ikutan berpartisipasi like dan komen, kalian sangat berharga dan berpengaruh. Makasih ya plan tuh, Masya Allah banget ya Alhamdulillah. Kita juga patut bersyukur, mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid untuk mendukung karya-karya ideologi sayangan kita. Selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga ada sebuah ugan spesial dari Bang Aril. Ini ugan kemarin. Bang Aril mengunggah sebuah postingan foto-foto momen kebersamaannya dengan Lesti dan Rizky Bilar. Ini luar biasa banget ya Bang Aril. Sungguh setia nih. Dengan idola kesayangan kita mudah-mudahan Bang Aril juga selalu diberikan kesehatan untuk selalu bisa menjaga idola kesayangan kita. Perhatikan juga di kalimat yang dituliskan oleh Bang Ariel lewat kalimat Gadsen Bismillah masa-masa 2021 sudah terlewati semoga di tahun 2022 semakin menjadi pribadi yang lebih baik Amin tetap semangat karena hidup tetap berjalan semangat hashtag Lesnar Wow luar biasa banget ya kalimat yang dituliskan oleh Bang Ariel tentunya mudah-mudahan saja Bang Ariel selalu bisa menjaga Idola kesayangan dan selalu berikan Kesehatan kebahagiaan tentunya Dan berikutnya juga Bang Ariel mengunggah sebuah postingan di IGN Pribadinya perhatikan ya Wow ada mainan baru Di The ini <cute>, Cute banget ya Bang Ariel posisinya sedang di rumah Leslar Saat ini persahabat ya Doakan selalu mudah-mudahan ada kejutan bahagia Yang kita dapatkan dari Idola kesayangan tim dari Leslar Entertainment Juga dan untuk kabar berikutnya, Raga kabar terbaru juga nih dari Bang Aril. Info penting banget untuk kita semua karena sore hari ini bakal ada episode terbaru dalam acara Poles Kepo in Lasti. Duh Aduh, makin penasaran juga nih. Yuk jangan sampai terlewatkan, jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan acara-acara Idola kesayangan sore hari ini jam 5 sore di video.com karena episodenya episode terbaru. Pasahabatia, ya. perhatikan juga di kalimat info. Yang dituliskan oleh Bang Ariel Halo sahabat video selama tahun baru 2022 Di tahun baru ini bertambah juga anggota keluarga kecil kami yaitu Baby L Kami bersama keluarga besar Leslar merayakan malam pergantian tahun bersama-sama Yuk kita keseruan malam tahun baru Bersama BBL di Poles Kepoin Lesti hari ini hanya di video.com Yuk persahabat ya ini info penting banget yang untuk kita semua pasti seru banget Jangan sampai lupa, jangan sampai terlewatkan Untuk selalu menyaksikan karya-karya dan acara-acara terbaik dari idola kita Lesti maupun Rizky Villar. Selanjutnya juga persahabat di sini kita mendapatkan kabar terbaru dari Suzuki, persahabat ciptahatikan Suzuki ini baru saja mengunggah sebuah postingan foto piala penghargaan milik di Leslie Jora Wow, sepertinya hari ini. Utas Suki Albugori ada di rumah Leslar, Pak, sahabat ya. Ini kejutan juga nih untuk kita semua. Bakal ada sesuatu. apakah yang akan diberikan hari ini? Jangan sampai lupa Pak, sahabat yang untuk selalu. Tentunya pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Kita juga nilih halar sebuah kalimat yang dituliskan oleh Utas Suki. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Sebelum manusia mati wafat, selayaknya meninggalkan banyak prestasi. Ahsanu Amala Amin Tuh, Rizki bila masih kejora, Persahabat ya, ini menjadi salah satu contoh Tentunya baik Untuk banyak orang Banyak sekali prestasi, banyak sekali Tentunya penghargaan yang diraih Mudah-mudahan tentunya Selalu menjadi orang baik dan selalu menjadi sosok inspirasi untuk semua Banyak orang Jangan kemana-mana persahabat, ya tetap stay tune Terus channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi Selanjutnya informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Kami ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh